Mujijat doa bersama Santo Yohanes Don Bosco Pelindung kaum muda Doa ini didoakan oleh kaum muda Ketika ada masalah atau sedang menjalani sebuah usaha, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Amin. Santo Yohanes Don Bosco pelindung bagi kami, kaum muda. Aku datang kepadamu dengan keyakinan dan ketulusan hati yang tergerak oleh keteladanan dan kedekatanmu kepada Tuhan Yesus Santo Yohanes Dumbosko, aku butuh bantuan doamu. Aku membutuhkan syafaatmu kepada Tuhan atas rahmatnya untuk membantuku dengan kasihmu kepada Bunda kita Maria. Doakanlah aku dengan kasihmu kepada Tuhan Yesus dalam Sakramen Maha Kudus, doakanlah aku. Dengan kasihmu bagi semua orang yang menderita, doakanlah aku. Bantulah aku dalam permohonanku ini agar engkau menempatkannya kehadiran Tuhan Yesus. Tolong doakan aku, agar aku menerima segala kehendak Tuhan dengan tulus dan penuh rasa syukur.